Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HRC Channel. Pada kesempatan kali ini, saya masih menggunakan STB Fiber Home, HG680P, yang akan saya flash lagi dengan sebuah firmware SIM Plus terbaru, ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami ya RC channel saya lanjutkan kembali ya teman-teman langsung saja kita mulai untuk flash STB nya kita buka USB burning tool nya kemudian kita import file imc nya dan kita tunggu proses checking file img nya di UPT atau USB burning tool nya kita pastikan untuk file vimear sudah terload di usb burning tool nya ya teman-teman nanti tandanya seperti ini untuk settingan konfigurasinya kita hilangkan checklist di iris bootloadernya nya dan untuk erase flash nya kita biarkan saja checklist lalu kita klik start Kemudian kita beralih ke STB-nya, kita hubungkan adaptornya, kemudian pencet tombol powernya, dan bersamaan dengan memasukkan USB mil to mil ke USB 2 di STB. Untuk fase ini adalah fase yang agak rumitnya teman-teman. Kita cari momen yang pas, dan bila belum berhasil bisa diulangi lagi. Berhasil, STB-nya otomatis akan terflash. Silahkan ditunggu sampai 100%. Sambil menunggu proses flashing-nya selesai, bagi yang baru pertama kali flashing STB ini, drivernya harus diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing, agar nanti saat STB-nya dihubungkan dengan laptop atau PC dengan kabel USB male-to-male dapat terdeteksi dengan baik. Untuk proses flashing ini sendiri memerlukan waktu sekitar 4-5 menitan. Setelah proses flashingnya selesai, kita klik stop di USB Burning Tool. Kemudian kita lepas USB mail to milnya dan kita matikan stb nya kemudian kita ke langkah selanjutnya kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilan awalnya seperti ini Dan ini tampilan aplikasi-aplikasinya ya teman-teman. Kemudian kita cek disinfonya, masih banyak ruang kosongnya, nanti teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasinya sendiri. Kemudian kita akan setting wifi-nya dengan cara masuk di menu setelan, kemudian pilih jaringan, dan teman-teman bisa memakai wifi-nya masing-masing. Kemudian kita setting resolusinya masih di menu setelan dan pilih layar, lalu pilih lagi screen resolution dan teman-teman pilih resolusinya. Kemudian saya coba buka aplikasi YouTube-nya ya teman-teman. Ini lancar sekali. Saya coba ketikkan channel YouTube saya, saya ketikkan HRC channel bisa terbuka stabil dan lancar sekali di HG680P di primer ini Di aplikasi video.com, lancar dan tidak ada masalah. Kemudian, ke langkah selanjutnya, kita akan setting microdinya dan kita aktifkan tiga settingan yang ini, ya teman-teman. Ini nantinya fungsinya supaya PlayStore-nya bisa terbuka. Setelah teman-teman mengaktifkan settingan microcinya, sekarang kita coba buka aplikasi PlayStore-nya dan kita kaitkan akun Google kita. Di sini, PlayStore-nya error dan terjadi masalah. Silahkan coba lagi dan periksa WiFi Anda. Sedangkan untuk WiFi kita, jaringannya bagus. Untuk mengatasinya, teman-teman masuk di menu setelan, kemudian pilih dan klik aplikasi, lalu pilih lagi aplikasi sistem. Di sini teman-teman cari aplikasi Google Play Store dan setelah ketemu lalu kita klik. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih hapus data. Kemudian hapus lagi cache. Oke, selesai ya teman-teman. kemudian kita kembali ke aplikasi playstore nya, dan kita buka aplikasinya dan bisa ya teman teman, untuk playstore nya kemudian kita akan nonaktifkan update otomatis aplikasinya kemudian ini saya coba tambahkan aplikasinya dari flashdisk dengan menggunakan aplikasi File Manager, tetapi tidak bisa, ya teman-teman. Error seperti ini. Lalu saya pakai cara lain. Saya downloadkan aplikasi Explore File Manager yang ini, ya, teman-teman, aplikasinya. Kemudian teman-teman install dulu aplikasinya di STB Dan ini tampilannya setelah saya buka aplikasinya Ini drive flashdisk saya yang terbaca di aplikasi explore Kemudian tinggal install aplikasi yang kita inginkan Di sini saya pasang aplikasi WTV dan bisa terpasang dengan baik ya teman-teman kemudian kita buka aplikasi wtv nya dan bisa terbuka dan lancar sekali